Ayo yo, ahoy ahoy ahoy ahoy ahoy, balik lagi di channel kesayangan kita semua. Kali ini gue akan berbagi tips dan trik untuk kalian yang ingin memain Gate of Olympus atau disebut kakek Zeus. Kali ini gue bawa modal empat puluh aja mainnya di panen satu tiga guys. Mari kita coba. Semoga aja. Gua mau gak aja, mau bocap ya dapat dua ratus tiga ratus wd aja ya. biru, kuning hijau hijau biru bedanya sih enaknya kayaknya nih tadi sih awal-awal tuh halus dulu, paling dua lah kayak sayang high sih ngakonnya, kalau kones sih mantap umu, aduh merah tambah tembakan petir sih mantap, nih. aduh banget sih justru kasih dulu dong us kalau emang ada kasihin kasih kasihin, kasihin Turbo dua 20 guys cari gratisan aduh anjir kurang satu kita cari-cari gratisan aja guys aduh kurang satu lagi Tuh. biru kena biru kena hijau enggak yo yo yo aduh tiga lagi tiga lagi ini sih mau nih kayaknya gratisan ya tapi sabar-sabar mesin jwc belum panas belum panas kalau udah panas juga ya. eh, kalau udah panas juga ya. kasih nggak gratisan sama petir-petirnya saya tetap tahu kan kalau udah panas kita wuhh tambah petir ya. malah seket tren turun kuning oh, oh udah sampai lagi putus aduh hijau wow. merah kuning di langit dan biru warrr kali kagak connect kali 6 connect aduh biru hijau huh. uh, fix hijau lagi uh, uh, deh putus uh. aduh kurang satu terus. bangke bangke bangke kurang satu terus, terus, terus aduh huh. sih masih enak nih puterannya Bosku, lagi lah. Cari-cari gratisannya, mengharapkan gratisan dapat. Tahu kan? dapat gratisan? 40.000 kali ini gak baru connect berasa sembilan perak, jajan dengan kurang satu 100 perak tadi mana? berasa Hai, hai, hai. coba kita tes kita nah, boleh kita lihat dulu nih ada isinya hai. Kan. Kalau bener sih kagak enak. Aku konek ke biru hijau, mumbu, negara oh, Harusnya pecahnya banyak dulu usia, jauh usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, usia, ya usia, usia, usia, usia, usia, aduh nggak mau diselingi, Udah hijau, ungu, biru, biru, ungu kelas, nah kelas dong main bak baru, nggak mau, aduh karena kena kali dua puluh tuh kalau kena tuh gurih gurinya itu kalau kena deh main dengan empat, tapi kali delapan puluh merah delapan kelihatan kalau zaman dulu selapan kurang sedikit nah ini kuning hijau enggak dikasih lagi enggak dikasih lagi yuk goceh 5900 jatuh kena. Kena ya kena ini menunggu enak yuk birunya kurang satu aduh naik betelah adalah habisin aja dah Dapatnya dari sini mah, juga kayak gini 20 ribu dapetnya aja. Ih, gua, gua bu, dapet dapet tuh. Ya, balik modal lah, balik modal lah. Oh, ya, 150, 150, apa -apa, 150. Gila, gila. kena tembak dong. Cincin, sah sejati. lagi tembok mantap bung saudara saudara uh. fix ded ini mah sah nggak pakai lama mah ayam buat jalan jalan sama ayang buat jalan jalan sama ayang aduh dari tiga uh gak mau turun lagi Ayang, lumayan nambah nambahin perkalian nambah nambah uh, wih banyak tembak lagi lagi kamu lah nyalain habis blas nih. Puspa masih banyak coy. Close close close. Aduh bunyinya kagak mau. Tuh. Di subscribe coba banyak amat nih. Udah kocak. Yuh, iyalah kakonnya kena tadi. Yah, itu blaser kurang satu bang. bang. Nah gitu. Kuning kuning biru. Kak tadi kasih. Tuh. Gua potong cepet nanti rambut gue ya. Aduh merah kena kan, hmm. kuning kena biru positif dom, yuhu biru biru hijau hijau, yuhu kagak bisa, hijaunya apa ya? Oh iya. yuhu mega mega, mega mendung, potong juga keren tuh, hijau kena positif tembak dulu, nah biru baru tembak umur tunggu dulu lah baru pecah. Nah, cincin boleh, kuning boleh. Nah. Tuh. Nah. Udah mulai panas ya, sudah mulai panas. Mesin udah mulai panas mesinnya. Cus lagi Cari-cari puter di luar aja coy. Gas, gas, nah Ah. Dapat, tahu. Nah. dapatkan kan, lalu, sana lagi. Saya naik aja nihnya 10 turbo puluh kurang satu kan tuh uh. satu aduh uh. ini si tembak sih mantap buat si kucing lumayan ya elah pakai okay. okay. skater yang turun uh. kalau ada petir tuh enak tuh lima ribu kali sebulan kurang nanti ini turun dua skater ya iya yeah. tidak mau saudara-saudara Kecapnya jam enak juga 2400 hijau ya pasir merah ya pasir nah ya nah, cincin boleh iya serakah banget banyak maunya nih orang naik bet aja coba kita ragu teren 4800 aduh kok aku... gila nah ini dong boleh dong tembak dong iya kayak trek turun tadi aja agak kena. ini boleh tembak dong malas sakit coba ini Hmm. kuning, kagak mau oh, bangke pakai. biru sah. Noh ungu ijo sah. Kagak naik itu, Ih. dapat pura ini. Sukses sudah, mending lu pada main dah di 138. Gacar kalau mixture boleh time juga, dua lumayan lumayan kali empat awal yang baik awal yang baik pasukan kaldu kali dua iya uh, kaga mau kali ini, ya go tembak dong tembak dong tembak dong iya uh, ini boleh ditambahin dong iya uh, nggak mau ditambahin udah udah kain banget main deh kalau huh acorn tuh asli nih panas segala panik nanti linknya gue taruh di kolom komentar gue bakal berpinter ya, oke guys jangan lupa guys boleh kalau mau request game di komentar aja guys nanti gue bakal mainin request kalian, komennya sebanyak banyak ya guys, kasih komen request game sama polanya juga apa-apa sih kalau bisa cepet tahu pola kalian tuh gue pakai JP gue bagi bagi ribet nanti gue bagi bagi daget daget daget tembak dong tembak dong tembak dong kagak mau ditembak tembak cepet kemana sih capek tembak dong nah ada semua tiga tiga tiga tiga putaran lagi putih kagak mau tuh kangen nah, nah, nah, air kena ya. kena kena kena nah itu di biru agak mau putus merahnya goblok tapi nggak apa-apa lumayan dua jadi gobek tuh 800.000 seratus ribu, boom mantap baru uh, main sejuta ribu dulu sejuta terdulu nggak salah, wde jauh wde wde jangan-jangan kalau pundi habisnya Oke, okay, gue mau mwede, dadah